Maka membenarkan Allah Dan Rasul mendirikan salat ini Ini merupakan ketentuan daripada iman dan islam Ada rukun agama yang ketiga lagi Antakbudallah ka'anak Maka kepada Tengku Jamalul Hakim Dan pakar-pakar Tudasaw -pakar Di samping Dia mengajarkan dahir salat Da'h Salat secara rukun salat dan juga diajarkan batin salat. Baik baik, kami sembucut hati, ikhlas dalam melakukan salat ini hmm. maksudnya Nyimak. itu batinya salah hmm. ini tasawuf dan diajarkan juga anda ilmu kesupian ya, ya. karena yang diangkat tasawuf dan supi bahwa supi itu artinya bersih hmm. ber daripada wujud selainnya Allah itu sufi sufi itu bersih daripada keberadaan selain Allah hanya Allah yang ada. makanya dia tidak berpisah-pisah dengan Allah kalau dia teringat dirinya dia berpisah dengan Allah Jangan lagi isteri, anak dirinya teringat dia berkesan Gunanya untuk apa? Untuk memantapkan akidah Untuk memantapkan akidah Akidah, akidah. al-sunnah wa kama'ah Akidah Kerana akidah maksud iman terhadap Allah Dengan makna kita mengetahui Allah dan sifat-sifatnya dengan dalil akal dan akal amalnya sifat gelap itu sekedar ilmu yakin untuk memanfaatkan akidah ini ialah dengan ainul yakin dan hakul yakin tidak hanya dengan ilmu yakin ainul yakin dan hakul yakin ainul yakin dan hakul yakin itu sufi itu suci artinya tidak ada terlihat di dalam batinnya selain Allah sebagaimana adalah akidah dia tahu yang memberi rezeki kita siapa nah, Allah yang menyihatkan kita yang menyakitkan kita nah, Allah hmm. itu Allah yang sayang istri kita sehingga sayang kepada kita siapa yang menyamai Adab Allah hmm. Sayang kita pada keluarga Kita siapa yang menyayangkan dong Allah Jadi makanya Untuk menetapkan Allah dan sifatnya Di dalam batin kita Tidak, kita. tidak terlihat lainnya. Tidak terlihat sama Pak Cama, Tidak terlihat sama Pak Tidak terlihat sama Pak Cik hanya benar-benar dan telah lihat diri kita kepintaran saya bahwa saya, saya pandai akan banyak berkebun sawit, sawit, sawit eh, dan memelihara sawit, sawit tidak terlihat ya sawit-sawit tidak, tidak terlihat, hmm. tidak tidak terlihat. Tidak. Hmm. kalau kita pegawai pekerjaan kita golongan gaji kita nyoleh mah tidak, tidak terlihat yang memberikan itu hanya Allah hmm. jadi untuk tidak terlihat, terlihat lainnya di dalam pengakuan kita berakidah ya, itu kita itu harus kita belajar, belajar ilmu kesyufian ya, ya. dengan penertian hakikat apa namanya? Hmm. makna hakikat ini sama sekali kembali kepada asalnya kita asal kita dari Allah subhanahu wa ta'ala pada sebelumnya kita tidak ada Pada sebelumnya Kita kembali Pada asal kita Asal kita ini adalah di dalam sifat Allah Di mana asal kita Allah berkemauan untuk mengadakan kita Kita belum ada Kita kembali kepada sifat Hilang Kita, kita kembali kepada zatnya Bahawa Allah yang mengembalikan kita kepada diri. Tidak ada usaha dari kita. Pemikiran dari hakikat.